Halo adik-adik kelas 3 SMP dan MTs sederajat yang masih bingung mau melanjutkan pendidikan kemana? Gak usah bingung, mari bergabung bersama kami di SMKPP Negeri Sare. Adik-adik bisa langsung mendaftarkan diri melalui website smkppsare.sch.id Untuk informasi lebih lanjut, adik-adik bisa melihat media sosial SMKPP Sare. Hei buruan, bergabung. Hai bergabung sama kami di SMK PP Negeri Sare Aceh Bersama kita menuntut ilmu dan membanggakan orang yang kita cintai Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh so, Ucapan selamat datang dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang kepada adik-adik SPP Sare Yang telah berkunjung ke kebun agrowisatanya uh, punya Pak M. Nur Samad Nanti kita akan meminta uh, sekedar informasi, belajar bagaimana cara budidaya tanaman salak yang tepat dan benar sehingga dapat menghasilkan produksi salak yang melimpah. di sini ibu akan memberikan informasi sedikit bahwasannya kota Sabang pada tahun yang lalu dan tahun 2022 ini kita sedang melakukan observasi terhadap salak Sabang dalam rangka pelepasan dan pendaftaran varietas salak Sabang yang nantinya varietas salak Sabang ini akan menambah plasma nuflah di bidang hortikultura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Salam salam para Rasulullah, yang kami hormati Ibu Widya dan kawan-kawan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang, dan yang kami hormati dan kami muliakan Pak M. Nur, selaku yang mempunyai kebun salak di Kota Sabang ini Dan anak-anak uh, kami sekalian Dari SMK SMKPP Negeri Sare Aceh Yang uh, pada hari ini berkunjung ke Sabang Untuk melaksanakan field trip Ini Bapak Ibu sekalian Perlu kami sampaikan bahwa Ini merupakan agenda tahunan Kami di sekolah Dan Alhamdulillah uh, Pada tahun ini Kami berkesempatan untuk mengunjungi uh, dinas uh, pertanian dan perkebunan uh, pangan kota Sabang Dan diarahkan ke kebunnya Pak M. Nur uh, Kami di sekolah sudah mempelajari tentang masalah uh, budidaya salak Bagaimana budidaya dan tanaman-tanaman yang lain Akan tetapi itu masih sekedar teori Nah sekarang di sini disinilah kami ingin melaksanakan langsung atau belajar langsung ke ahlinya ya, untuk mendapatkan ilmu uh, tentang budidaya salak ini seperti apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alaikum. Alhamdulillah Alhamdulillah wassalat wassalam ala israfil anbiya iwal mursalin wa ala ahli wa ajma'in Anak-anak bapak-bapak yang memuliakan, Alhamdulillah sudah sampai ke kebun saya InsyaAllah saya akan banyak Mem, apa, berbagi ilmu dengan adik-adik bapa. lah bapa besok, misalnya ada kegiatan, misalnya perlu, ah sekedar bimbingan dari kami, insyaallah saya siap, siap Nah, kedepan bapa, hmm. mana tahu bapa, oh, kami telah bapa, telah tentang pak ini. Ada nama kami sudah begini. Mungkin ada ilmu di, lebih besar, saya, saya sampaikan ke bapa. Kalau lebih tu bapa, kita sharing, berikan ke saya, insyaallah saya terima. Dan anak sekalian jangan jemur-jemur, berjuang terus karena tanpa kita dari petani tidak bisa hidup manusia ini. Karena petani ini kan sumber apa nih yang nutrisi untuk badan kita. Insyaallah kalau tidak Tani mungkin orang lain orang biasa tidak bisa hidup. Tani ini cukup mulia karena saya kalau saya pelajari orang Tani itu kalau sungguh-sungguh datani tidak ada yang miskin, semua kayak kadang gini pertama kita pelihara pekerjaan kita dari sumber dulu uang yang baik kita beli tanah bibit yang baik kita kita, kita dari mana ada bantuan ada buat sendiri insyaallah akan memberi berkah oleh Allah semata-mata anak-anak kan pokoknya jangan patah semangat usahakan kalau orang bilang apa itu tani bajunya jelek tak usah takut orang ngomong orang sekedar ngomong di belakang yang penting uangnya banyak ah ini motivasi ah ya yang, yang udah dibilang oh, ini apa dan ini orang kedah tidak pernah apa, tapi insyaallah nikmat tan ini akan berkah dunia nakrat cantik ah ini ya, mungkin belum saya jelaskan ini masa perkawinan dengan sampai kita panen insyaallah 6 bulan setengah atau 2 bulan sudah berhasil menghasilkan buah menghasilkan buah 6 bulan setengah atau 2 bulan <tuh -tuh. Jam berapa? Jam 2? Nah, untuk salah salangnya oke, oke, kasih ya. Rasanya seperti salah pondoh Tapi keunikan dari salah ini Lebih manis dan lebih renyah Meskipun ukurannya kecil Tapi rasanya Mantap smart. Indonesia juga, lagu Indonesia pun tetap. Awalnya dari tetap menyebutkan dari Sabang, baru sampai Merauke. Oke, okay, mungkin itu saja. Sekali lagi, saya ucapin atas nama pimpinan museum. Terima kasih sekali uh, telah berkunjung.